Keringat, ayo kita mulai. Bismillah, uh, tolong niatkan untuk memutuskan ikatan perjanjian dengan jin leluhur. Kalau memang benar itu ya, Allah alam ya. ya. Kalau memang benar itu yang menjadi masalah di keluarga ini, niatkan dalam hati untuk memutuskan ikatan itu. Bismillah.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 Allahumma rabbi nas adhi bil wa shfi wa anta la shifa illa shifauka shifa, uka, shifa la yughadiru sakama Allahumma rabbi nas adhi bil wa shfi wa anta la shifa illa shifauka shifa, uka, shifa la yugadiru sakama Allahumma rabbi nas adhi bil baghs wa shfi anta La shifaa illa nafsin aw hasidin Allahu yashfik bismillahirqik nafsin aw hasidin Allahu Bismillahi bismillahirqik Bismillahi arkik min kuli min nafsin atau hasidin Allahu yashfik Bismillahi Bismillahi arkif. Min kuli Min nafsin 'ainin hasidin. Allahu yashfiq. Bismillahi arkif. Allahu Min nas ada ramai dusak oh siapa kamu Kamu kayak yang bikin Bapak ini mudah emosi hmm? huh. Kamu penjaganya kah? Hah? Bukan Kamu dari leluhurnya bukan? Ada leluhurnya Kamu tinggal di badannya? Enggak huh. Enggak huh. huh? huh. Saya ada di luar Ustaz Kamu di luar yeah. Di luar badannya, ya. kamu tinggal di rumah ini. Nah. di mana kamu? Saya akan datang ke dia kalau sana dia butuh saya, Ustad. Kalau dia, dia butuh aku. kamu? Ya. Memang Bapak ini tahu kamu? Tidak nah. tahu. Bapak ini tidak tahu sama kamu? Dia adalah cucu keturunan saya, Ustad. Saya adalah ibu datuk panglima Kumbang, Ustad. Iya. harimau lah kamu ini. Ya. Enggak, saya cuma berkunjung kan. Makan, makan sore Gini, Bapak ini Mau memutuskan ikatan perjanjian oh. Antara keluarganya dengan kamu Dia enggak butuh kamu Ya, saya Ustaz Enggak, apa kebutuhan kami Bapak ini apa butuhnya sama kamu, Maaf, coba Apa yang kamu bisa? Pelindung kami itu Allah. Dengarkan ini: Allahu waliyul ladina amanu yuhrijhum min azzulmati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yuhrijhum min azzulmati ilan nur. Faham? Kamu kalau kayak gini. Kamu dan manusia yang kamu ikuti, yang kamu jaga itu bisa terancam masuk neraka jahanam, paham tidak? Saya paham, nah, kamu tahu ini kan? Tapi anak ini dari kecil udah terlampau sering dilecehkan dan dihina oleh perempuan, Ustad. Karena saat, karena aturan adat, Ustad, yang membuat dia selalu direndahkan, Ustad. Dan saya tidak suka kalau cucu saya direndahkan oleh perempuan, Ustadz Aturan adat apa, Bu? Bu aturan adat apa merendahkan apa merendahkan aturan adat di mana laki-laki itu tidak ada harga di di adat orang padang Ustadz yang lebih perpentran penting itu adalah semua perempuan Ustadz oh kayak gitu jadi dia selalu dilecehkan <laughs> dan tidak pernah dianggap oleh orang-orang perempuan Ustadz apa istilah itu maternalistik ya Maternalistik itu yang selalu saya tidak suka. Kalau cucu saya digitukan oleh perempuan, ustaz, oh, perempuan sana suka melecehkan laki-laki sampai orang, orang terdekatnya. Orang Ustadz. terdekatnya, kalau saya datang sana, dilecehkan juga. <laughs> Ini karena dia, ustaz, setahu saya, hukum agama Islam adalah mengatakan laki-laki adalah lebih tinggi derajatnya dari perempuan, tapi karena aturan adat adat bisa mengalahkan aturan agama ustad ya. saya hanya ingin menjaga cucu saya, jangan sampai terus-terusan disakiti dan dihina ustad niat kamu mulia sekali tapi dalam aturan manusia, dalam aturan syariat antara manusia dengan jin itu tidak boleh kayak gini. ya kamu tahu kan nih, dengarkan kalau kamu membantu manusia menjaga, melindungi, membantu segala urusannya, kamu dan manusia ini nanti terancam masuk neraka jahanam. Saya tahu, Ustaz. Nah, ya udah. Kalau itu terjadi di di adat ada di istilah saya, qadarullah memang kayak gitu di sana. Terus kamu kalau kamu membantu dia memang dia jadi mulia? Tidak, Ustaz. Nah, makanya saya hanya menjaga dan melindungi wanita yang coba merendahkan dan itu akan membuat dia marah, Ustaz. Ya udah, ini Karena udah suka, Ustaz. Kan udah nikah nih sama istrinya. Udahlah. Urusan rumah tangga itu bukan urusan kamu. Itu udah lain urusannya, urusan duniawi manusia. Tugas kamu itu beribadah kepada Allah bukan kayak gini. Wa <tuh> ma Wa ma jinna wal illa Kamu muslim apa kafir? Saya muslim ah, Muslim apa? Kamu muslim lagi? Masya Allah Muslim kok kayak gini Kamu udah tahu aturannya kan? Makanya jangan lagi Waktu itu Ustadz yang terakhir ngerukia bapak ini bulan Januari, sekarang gimana kamu? Saya hanya ketawa, Ustadz. Ketawa? Lihat dia. <laughs> dia belum bisa. Saya hanya keluar sesaat. Nah. Tapi begitu rugiya selesai, saya, akan ada, di dia lagi, saya oh. akan ada di samping dia lagi, Ustadz. Saya akan ada di samping dia lagi. Hmm. saya tidak ada di badan dia Ustadz berarti emang kamu dasarnya jahat nih ha. emang kamu dasarnya jahat kamu tuh bukan melindungi, mau menguasai kamu mau menjajah Bapak ini kamu mendampingi dia sampai akhir hayatnya kan iya enggak? Ya, Ustadz hmm. jahat ini jahat ini Bu tapi dia juga sering dijahatin orang. itu Ustaz. bukan urusan kamu urusan manusia loh. Ha. apa urusannya dengan kamu? Bapak ini ngasih kamu makan. Ha, makanya ngapain kamu? Dia aja ndak mau kamu ikuti dia kok. Udahlah. Ya. Ini mau dibuang nih? Jangan. Ya, saya ndak bisa sih. Saya minta kepada Allah. Kalau kamu mau baik, ayo ikut saya baik-baik. Kalau kamu jahat ada caranya juga dengan izin Allah. Kamu Bapak ini udah 4 kali dirukiah nih, kamu masih kayak gitu. Ya udah, ayo kita batalkan. Kamu dikasih apa dulu sama datonya? apa, lewat aja? Sini aja, ndak apa-apa. Lewat aja, ibu, nenek ah, silakan, ndak apa-apa. Yang jadinya benar saya melindungi dia. Itu setelah bapaknya meninggal, syahadat. Oke, okay, ayo kita batalkan perjanjiannya, Insya Allah berat min Allah wa rasulhi laladina ahad min al masyrikin berat min Allah wa rasulhi laladina ahad min al masyrikin berat min Allah wa rasulhi من ahad min al الله berat min الذي wa من laladina بارات من الله ورسوله ل من من الله من من الله من من الله من Innal munafiqina fi darqil asfali minan al-nar. Innal munafiqina fi asfali al-nar. Innal munafiqina fi asfali al-nar. Innal munafiqina fi asfali min nar nar Innal munafiqina fi ddarikil asfali minan nar Innal munafiqina fi ddarikil asfali minan nar Ayi ulangi syahadat kamu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 Baratun min Allah wa rasulihi lladina hat min al-musyrikin baratun min Allah wa rasulihi lladina hat min al wa rasulihi lladina hat min al wa rasulihi lladina hat min Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin oh. Ayo ucapkan syahadat sekali lagi Ikuti saya Ikuti saya Ashadu Allah, Ilaha, Illallah, Wa Ashhadu, An Muhammadan, Rasulullah. Inn, Ayo kita cek benar ndak yang kamu lakukan, Insya Allah. Innal munafiqina fi darqil asfal min nar Innal munafiqina fi darqil asfal min nar Innal munafiqina fi darqil asfal min nar Innal munafiqina fi darqil asfal nar Siapa kamu? Kamu siapa? Ada yang nyuruh? Iya. Mana harimau tadi? Sudah pergi. Ya. Sudah pergi. Dasar harimau itu Kamu siapa? Saya ada yang nyuruh untuk menghancurkan rumah tangga dia. Menghancurkan rumah tangga apa, Pak? Ini. Iya. Kamu dari tukang sihir. Tawa. <tuh> <tuh> Kamu di badannya. Kamu tinggal di badan apa ini unting kali badannya. Kalau dia sholat kamu kemana? Dia tidak pernah sholat, Ustad. Dia sudah memenjarakan sholat karena saya yang merintahkan. Benar kak Bu? Benar? Hah? Nggak benar. Mm -hmm. Benar kak Bapak ini sering meninggalkan sholat. Benar. Mm -hmm. Oh kayak gitu. Bukak <laughs> oh, kamu yang menghalangi Bapak ini sholat. Yeah. Ini semuanya ini keluarganya ini. Tidak. Ur, ur rumah tangganya aja. Rumah tangganya aja. Makanya bapak ini marah-marah. Iya -marah. yeah. bu ya, sama anak-anaknya, sama istrinya ya, sama. Hahaha. <laughs> Iya, udah lama berarti. Bapak ini keluarnya udah lama ya bu ya? Udah lama berarti. Ndak iya, ndak bisa saya ngusir kamu. Saya ngelak kamu aja ndak bisa. Gimana mau ngusir kamu kan? Bilang nggak bisa. Iya. Saya, saya ndak bisa loh. Cuman gimana ya? Saya udah diundang ke sini nih jauh-jauh saya nih dari Pontianak saya datang. Ya saya berusaha lah, gimana pun juga. Wah oh, kamu lewat sihir, ayo kita batalkan pekerjaan kamu insya Allah. Alhamdulillah, ini ah. nasihat oh. yang rajin. Wadibna ila ma'amilu min amalin, sajalna huhaba amman Wa وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِمَا الَّذِي طَهِيرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَنَكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيَرَبِّ تَعَالَى قُلُوبَكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ نَاحَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأن أول المسلمين وقديمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منزورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب أنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأت الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، وَأَتَاهُمُ العذاب من حيث لا يَشْعُرُونَ براءة من الله ورسوله، لا الذين مِنَ من المشركين. قل: إن صلتي ونسك ومحياي ومماثل رَبِّ رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد إبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حبا أمم سورة وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبب بالقدم فَأَتَى الله بنيانهم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ وَقَدِمْنَا إلَى مَعْمُلٍ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَانًا مَنْصُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِيُّ طَهِيرًا كُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ فأت الله بنيانهم من القواعد صخر عليهم وسوف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله لا الذين من المشركين قل إن صلتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدالك وامرت وأنا أول المسلمين Tugasnya untuk oh, Untuk menisahkan ya Mencerai-berai kan? Tugasnya itu Oke Wattaba'u ma tatlu syayatin Ala mulki Sulaiman Wa ma kafara Sulaiman Wa lekinna syayatina kafaru يعني من الناس سحر وما أنزل على الملكين ببابلها، روتا وماروت وما يعلمان من أحد حتى yaqula "إنما نحن fitnatun فلا تكفر"، فيتعلمون من أمة. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَسُرُّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Wala bi'sa masyarabihi anfusahum lau kanu ya'lamun Kamu terbakar Panas. Panas Panas Dahlah ya, kita selesaikan cara baik-baik aja ya Saya hanya disuruh Iya, kamu hanya disuruh, iyalah Saya disuruh orang yang suka dengan istrinya orang ini, staf ayo kita ada orang yang suka sama istri orang ini iya, yeah, tidak <successes> penting buat saya ayo ikut saya masuk Islam Hah? Hmm. Huh? saya bisa dibunuh sama dukun saya justify. kamu lebih takut sama dukun daripada sama Allah? hmm? kamu tak Allah tidak sih? huwa Allahuladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada Hual Rahmanul Rahim Hual Allahul la ilaha illahu Al Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Mu'ayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subahanallahee amma yushrikuud Coba kamu lihat ke atas Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Apa, Apa yang kamu lihat? Banyak benar warna putih ustaz. Ah, kamu suka itu? Suka. Suka. Ayo kita datang lebih banyak lagi dengan izin Allah. Allah Waliyul Ladin Amanu Yuxrjhum Min Al Zulumati Ilan Nur. Allah Waliyul Ladin Amanu Yuxrjhum Min Al Ilan Nur. Inna الله الإسلام. Inna Dina عند الله الإسلام. Inna Dina عند الله الإسلام mau terima Islam? Ya, Ustaz. mau? terang sekali, iya makanya. Ayo ikut sama masuk Islam. terus ke mana dengan saya, sudah? Ya, ya udah tinggalkan aja, tinggalkan aja. Ittabi <Syikim> Tinggalkan dia. Kamu terikat perjanjian kah dengan dukun itu? Ayo kita batalkan insyaallah. Baratun minallahi wa rasulihi laladina hatu minal musyrikin. Baratun wa rasulihi laladina hatu minal musyrikin. Baratun wa rasulihi laladina hatu minal Kamu dikasih darah? Kasih darah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 Assalamualaikum Wa Oke okay, sudah batal darahnya Sudah siap masuk Islam Ayo ikuti saya Ikuti saya Ashadu Allah Ilaha, ilaha illallah ilaha, ilaha, wa ashhadu, illallah ilaha, Paraat minallah 2005 000 000 000 000 000 ilallah wa ashadu anna muhammadan Allah, Allah, Allah. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin وَمَا, وما <tuh perempuan> Ayo kita ulangi ikuti saya asyhadu Allah ilaha illallah, illallah wa Muhammadan, Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah, selamat datang ke dalam Islam. Dah pergi ke majid gih. Yang sudah masuk Islam pergi ke majid fassubahan aladibiyadihi malaku tu kulishayi wa ilaihi turjaun. Keluaran mulutnya. Sassubahanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Saya saya yakin pasti ada sihir. Waktu Bapak cerita tadi kita makan. Kata katanya apa jin-jin asapnya ngaku mau apa? cerai beraikan keluarga ya waktu rukia yang sama ustadz yang bulan januari bagi saya itu rasanya tidak masuk akal jenazah tuh biasanya tidak kayak gitu kalau udah cerai beraikan tuh biasanya sihir biasanya sihir biasanya bu kalau jenazah itu misalnya dia dulu ada ritual kesyirikan nih kasih sesajen, dikasih ini sekarang karena keluarga udah hijrah, keluarga ndak mau buat nah itu diganggunya, bikin sakit biasanya bikin sakit sakit nanti tuh lama nanti habis bapaknya, ibunya, habis itu anaknya pindah-pindah gitu, buter lagi sakit terus, dihalangin kehidupannya kalau nyer, apa mencerai beraikan tuh saya mikir pertama tuh sihir dulu kalau sebagai perukiah ya sebagai antisipasi maksudnya bu kan betul tadi ibu bilang kita ndak bisa percaya langsung itu kan perkata jinnya waktu itu ya Hah. kan ternyata ini sakit, ya sakit masih sakit bapak maaf bapak masih kuat ndak pak coba kita cek lagi pak ya badannya panas pak panasnya yuk kita cek lagi pak mungkin yang sihir masih ada Bismillah Walahu masakan fil nahari Masih ada yang kafir di badan ini فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ Apa yang dirasakan, Pak? Kepalanya ada? Kepalanya, aja? Kayak dipukul. Ya, maaf, Pak. Bismillah. Fa subhanalladzi Itu oh. sakit? Hah? Sakit? Sakit. Ya. Bapak rasa terikat ke Pak? Ah, rasa terikat ke? Kayak -kaya model ditarik gitu, Ustaz. Oh, kayak ditarik. Bismillah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 kamu ya? Hah? Kamu kah? Kamu tinggal di sininya. Hmm? apa? Panas. Hmm? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Udah lama. Kenapa kamu tinggal di badan Bapak ini? Kamu perempuan. Anak-anak uh, uh. kamu, anak kecil yeah. kamu, membisikkan apa ke bapak ini? Huh? Kamu membisikkan apa? Kamu bikin bapak ini apa? Kerja, uh. kerjamu apa di badannya? Bikin dia happy, dia peduli dengan semua permasalahan hidup. Start, bikin dia happy iya yeah. melupakan semua permasalahan uh. hidup. Itu start enggak mau mikir biasanya aja ya, mau kacau, kacau apa? kayak kontradiksi ya hmm. yang harimau bikin emosi yang sihir bikin ndak mau sholat bikin marah-marah benci sama keluarga yang ini bikin ya Allah wallah. wallah. <laughs> benar ke ndak nih? Yeah. bohong kali ini? enggak Ustaz enggak oh iya gitu ya hmm. kamu kafir ya? apa kat you ustaz? Ayuk masuk Islam. Tak mau. Kenapa? Orang happy kok. Happy. Ya happy sekarang nanti ni. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islaw hal yawma bimakum tumtaghfurun. Kadhihi hmm. jannah muluti kuntu mta'adun. Islam hal yama bima takfurun. Hmm. Nanti kamu kayak gitu. Sekarang kamu happy. Nanti kamu kayak gitu. Masuk situ. Mau kamu? Tidak ya, mau. Ha, makanya, Ustaz. ayo ikut saya masuk Islam. Tapi kan sekarang saya ingin bikin orang ini happy happy dulu dengan semua permasalahan hidupnya. Ustaz kamu kayak gitu tuh keinginan kamu sendiri apa kamu ditugaskan? saya mau datang Ustaz datang sendiri? Hmm. kok bisa? eh gak tahu. dulu waktu ini pernah ngamalkan sesuatu Ustaz pernah ngamalkan sesuatu? Oh. ngamalkan apa? gak tahu, saya lupa. tapi pernah dia waktu itu sholat malam nah tiba-tiba dia selesai melaksanakan sholat, ada yang menjawab setelah kapan dilihat, mukanya sama ah. dengan orang ini ah. ada 4 orang hmm, terus? iya terus kamu masuk itu? Ah. kamu dari mana asalnya? saya kamu dari lingkungan, kamu hidup bebas kah? itu bebas iya pas bapak ini sholat malam eh? ada jin yang ganggu dia bukan ganggu Ustaz tapi mengikuti bapak ini sholat pada saat Assalamualaikum menyelesaikan sholat dia ada di belakang dengan muka yang sama wujudnya sama wujudnya kayak bapak Cama ini bapak ini yang dipakai bapak ini juga sama pada saat itu itu ganggu namanya Orangnya saya nemenin dia sholat. Kamu kira saya bodoh apa? Nah, namanya manusia itu ya, pasti takut lah ngeliat kamu, ngeliat bangsa kamu. Hmm. Salah It, itu ganggu namanya bapak ini, nggak pernah takut dengan yang namanya begitu begituan Iya, tapi kalau kamu udah mau wujud gitu tuh, ganggu namanya. Malah, kalau ada yang begituan didatangi, ya udah. Ya, intinya saya mau ngajak kamu masuk Islam itu aja. Apa itu Islam Ustaz? Inna d-dina inda islam Inna d-dina inda islam Inna d-dina inda Allahi l-Islam Wa maa jinna wal-insa illa liya'budun Wama maa jinna wal-insa illa liyabudu. Bagaimana? Oke. Okay. Mau terima Islam? Alhamdulillah. Ayo ikuti saya. Kita ucapkan syahadat. Ashadu, Ashadu Allah, Allah, Allah. Ilaha illallah. Wa Ashadu, Ashadu, Ashadu an Muhammadan, Muhammadin. Rasulullah. Ah dah, kita pergi ke majid ki? Di mana? Dekat sini. Wah, tu, tahu kamu kan? G, hmm. pergi g, pergi sana nanti solat isya. Waalaikumsalam, wa'alaikumussalam waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi Masih berat kepalanya, Pak. Enggak mulai buka mulut. Lah ngapa tadi, Ustaz? Enggak, Pak. Bapak enggak sadar kah tadi? Bapak enggak ingat apa, Pak? Bapak enggak dengar suara saya juga? Suara Ustaz dengar, tapi saya enggak tahu apa itu. Jadi... Kecil ya suara saya kecil ya? Kedengarannya kecil. Kayak ngegemah gitu, Ustaz. Kayak, enggak. Bapak kayak ada di suatu ruangan gitu ya. Masih ada rasa berat pak? Masa. Perutnya masih mual? Enggak ada lagi tadi pak. Nah, coba Pak minum lagi ini Pak. Bismillah. Di minusan? <gulis> Yang pertama panas ya? Kayak jijik. Iya. Alhamdulillah. Ibu tidak ada rasa apa-apa? Ibu? Anak-anak. Anas, berat kah belakangnya? Masih. Masih. Masih. Oh tadi awal-awal tadi. Sekarang udah ndak Ini ada rasa. Apa yang dirasakan sekarang, Pak? enteng Ustaz. Tadi kan berat banget, apa enggak, Pak? Kenapa tadi Nanti saya, saya ngerasa kayak ada yang nyembelih loh. Oh. Tajam sini teh. Enggak, tadi saya gini giniin aja. Ah, okay, Terus saya gini. Enggak, oh, kan. bukan nyembleh pak, bukan. Saya maksudnya tuh kalau ada tali gitu, kan saya maksudnya tuh biar putus gitu, bukan mau nyembelih bukan. Iya, tapi terasa pedih tadi waktu pertama kali Mustafa. Ah. Oh iya kan. Ah. Ringan pak badannya pak? Alhamdulillah. Ustaz. Ini isya, ya. ya. Oke, okay, kita jeda isya dulu. Nanti, habis isya kita cek lagi. Kita cek sekali lagi, masih ada enggak? Alhamdulillah. Iya, minum lagi, Pak. Udah.